Inilah Cagar Alam Pulau II yang dikelola oleh pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kita di sini akan melakukan pengukuran emisi gas rumah kaca, termasuk CO2 dan metana dari tambak yang terbuka, kemudian tambak yang direstorasi dengan menanam pohon mangrove. Nah, praktek ini disebut silvofisery dengan pengembalian mangrove akan ada nutrisi yang dikembalikan untuk feeding atau makanan ikan. Ini adalah kalau ya. Tetap yang ikan bandeng. Ini adalah selang yang menghubungkan ke chamber. Kemudian laptop ini untuk menampilkan datanya secara real time. Kita menggunakan metodenya close chamber. Jadi nanti pipanya e, ditutup dengan penutup pipa, nanti gasnya melalui selang ini akan ditransfer ke alat ini, kemudian nanti datanya akan ditampilkan di laptop ini. Kita nandain titik awalnya, terus nanti kalau misalnya batangnya besar, kita ukur dari titik awal sampai sabuknya ini, dia bergeser kemana. Jadi nanti uh, si alat ini kan nah, ada sabuknya, dia bakal bergeser ke mengikuti pertumbuhan batangnya. Kita sudah menginstal sekitar 6 arset atau road surface elevation table untuk mengukur perubahan elevasi permukaan tanah. Untuk setiap instalasi, kita sudah menanam sekitar 10-12 uh, batang besi anti karat baja. Kita nge ngebor hingga 10-12 meter ke dalam tanah, di mana uh, nantinya setiap si, batang ini akan disambungkan, tiap uh, partnya, dan kemudian nanti di permukaan tanahnya juga akan uh, dipasang receiver, di mana receiver ini juga berfungsi untuk membantu kita dalam setiap pengukuran, untuk setiap risetnya, dalam riset ini kita akan mengukur sekitar 2-3 bulan sekali Untuk mengukur uh, berapa elevasi uh, yang bertambah atau sedimentasi Atau malah uh, bisa terjadi erosi karena uh, kenaikan muka laut dan juga gelombang yang uh, datang seperti itu Jadi dengan mengukur emisi gas-gas tadi, kita akan melihat kalau memang eh, ada solusi untuk mengurangi emisi, barangkali kombinasi antara eh, tambak dan hutan itu eh, adalah pilihan yang baik. Sehingga tambaknya masih menghasilkan ikan, emisinya juga dikurangi. Tapi berapa proporsinya? 70, 30, 40, 60, 50, 50, 50 kita belum tahu. Makanya kita akan Coba lihat bagaimana kombinasi itu yang optimal.